di si takwa itu derajat yang masih jauh di bawah nobok syukur. Orang itu kalau takwa itu supaya jadi orang yang nobok syukur. Dan takwa pasti mengilhami syukur. Atau takwa benar loh orangumatumatan daerahnya. Takwa pasti mengilhami nobok syukur. Jelas niki dalil Galil karena nobok kalau anak guyu kenangan loh. Bentangan ulama ngawur jadi terjadi. Jadi ngawur ulama lu benar timbang <tuh> bang khusu emustopat nangis, tawangan itu, tapi nyesali takdir pak. nyesali takdir calon alinroh kokoh kokoh yang takdir, kok nopo ditesa gak mau takdir, jadi pengirannya itu gelem. yang nikmat tahun, 30 tahun, takwulannya jajir gak karu kok pun luah teranggalin, ngerti, gila ini luah gula-gula yang matur, kalau mau kersimai dia dalam pegangan islam, sisi kita buang ini Qur'an untuk hadis itu yang riwayat Bukhari nopo Muslim, nah, kitab ini kitab Muslim, kemudian ada ijma' ada kia', terus sekarang kalau dilakukan tunggal, menurut Son itu umurnya maksimal misalnya sekarang itu 80 tahun paling banter 100 tahun, di rumah ini jadi ini kalau terangno Quran, hadis ijma' nopo, iya. Kenapa ada cerita begini? Akhiru ahli janati suhulan terakhir manusia yang masuk surga itu siapa? Itu cerita tentang kasih ini. Jadi bukan jinazium mulai cerita. Pengiran dia ya senang, dia tulanan uang, dia tenang. Jadi pengiran dia ya, hobi main mainan. Yang mana rohani sudah bener rokok, semuanya asisten out. Barang unut tidak nertok. Jadi yang paling mengenang ulanis tunggal Ketika dia dikeluarkan dari neraka, dikeluarkan dari nopo? Raka. Dan itu pas dadah merokok dalam perpisahan <tik> <tik> itu apa? Raka. Ini adalah pukulnya itu raka rakan, maka ini bintu sobat-sobat. Uang sopanu haram, ini urwanya. Mereka juga yang saya syukur. Bagaimana? Syukur. Pertama dadah yang saya merokok itu, yang saya lakukan itu adalah pukulnya. Tabarokalladhi nadjani minggi. Waktot akhtoni latihan ma'atau akadhan walawalin walafirin sungguh maha berkat, senyilapet aku, Pangeran yang ternih mataku, teranggap bandingan, umum bisa ungguri, ramah ternih aku. Jadi, pasal itu kan satu kata-kata, yang secara realitas salah. Karena ada orang yang langsung masuk surga. Juga ada orang-orang yang punya nikmat, jauh di atas dia. Tapi dia tidak mau tahu, pokoknya hubungannya dia dengan Allah, pas untuk nikmat selamatkan rambu, Ini pikirannya pokoknya gak ada orang, yang mendapat nikmat kayak, kayak saya. Itu luar biasa. Wong khusus kayak rugen, wong ngakal nakal ngakal-ngakal berjalan ngelawan uang sepuluh orang. Rugen di menit sembilan sedikit ketika pokoknya. kita akan rugen, tiba wong ngakal-ngakal, tinggal wong nopo. Sepuluh. Lo ikut, gue malah sesi ahli keluarga. Heem. Denah si terusnya digolek, balik perkara. Artinya begini, Tuhan itu sudah hasil. Jangan katakan yang mau ngelawan orang Tuhan, -tah lu yang nikmat, tinggal senyum-senyum. Karena tingkat cara kita mensu Mensuh. Lu bisa moga ditimbang, moga ada tolak ukuran. Ada santri lah yang khusuk-khusuk. Santri khusuk lagi mendo, itu hebat. Salaman dikirakan dikirakan oleh syukur raka rumah. Barang-barang dikirakan, ngajak-ngajak iman. Paham. <tuh> Kue cek kere, kenal uang suger, semua. Barang mulai bangkit, ngajak apa? <tuk> uang tak lama bangga. Tiga-tiga si menteri ini ngajak nopo? <tuk> saya ingat, padahal gak terima kenal. Puyutnya nopo? <tuk> Jadi nopo kenal SBC, bangga? Menteri-menteri ini -menteri malah menjaga rivalitas. Nah itu gendeng, paham. Padahal saya <tuk> si kenal kok bangganya, Kak. Kalau begitu masalah utama adalah masalah syukur. Ya masalah apa? Kalau <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> kiai itu paling fanatik. Oh, kita berarti yang dia tahu, biar dia tahu. Kalau not tiang dia tahu, dia tahu oleh orang tahu, tol berpura, oh, tapi kalau enggak pernah, ya, enggak bisa. Dia buka pernah, itu ganggu bisa karena bahaya sekali. Termasuk sirinya, jadi saya lihat kenapa. Orang ini akhirnya dimasukkan ke warga karena tingkat syukurnya itu sangat tinggi. Tangkeng syukurnya tetap kalau menit apa rokal lagi. Negeri mimpi lapor, akalilah. Akan nafas saya, maka tahu itu apa, Iurapi? Itu pilih Iurapi, toh? Tapi tak dibentuk, bingung macam-macam. Oke, anak yang ke-15, beng poli kami, terkena akal, macam-macam. Oke, misalnya anak Soleh, keping, dipengaruh, Apa syukur, kacang nopo? Dah, gue laper yang jamuk, Darah aku syukur untuk kue kek. Aku berkata, nih, om, selama tahu Wah, kok gue gak ayu deh? <tulah> ya, ya, tapi nggak kaget. Seharusnya mari kaki aneh. Mereka ayu ayu, tergantunglah <Porque> hilang, <tulah> malah hilang. Syukurku, lan, apa itu? Kan itu, lan, apa Terus. Jadi, kita angking cumi syukurku nggak nih nggak nih. Ini mau kekurangan, saya harus mengurangi arah. Tapi, Ini aku udah mulai dropin, saya harus ini rogen, itu rambutnya telat, ngedemulan, ngebor. Ada yang parah, Dewi, soalnya guru emas, loyal, talenta, lewat, lewat, lewat. Tambah kacang sana, tambah nopo. Karena ndak akan kita dapatkan ban. Ini penting. Ini kok penting? Makanya Rasulullah itu ketika jadi nabi sampai wafat. Itu yang perlu dijaga dari sahabat itu, Ender Sinobo, Sukum. Sambal tempur Anwar Tanah, ada empat satu bawah, saya pula ala tuntas Kamu harus takwa. Nak menolong jadi syukur, jadi takwa itu derajat yang masih jauh di bawah nobo syukur. Bahwa orang itu kalau takwa itu supaya jadi orang yang nobo syukur. Dan takwa pasti mengilhami syukur. Atau takwa bener loh orang matumatan doa rohnya. Takwa pasti mengilhami nobo syukur. Orang ilhami syukur sebudi. Orang sholat itu pasti syukur karena tidak zina tidak nyolong. Duhungurazino orang rasa nobo wedok kok syukur. Iku luas lampa artinya jauh samurja, sementara orang yang syukur ngerasanya butuh bayar, butuh merayu, butuh kangelan butuh golek-golek di jalan-jalan, itu repot, itu apa? itu apa? sementara wong soleh, wong paswa, itu cukup meninggalkan dan itu sudah napa? syukur atau soleh senang, orang yang malah nyesal sayang nah, menikurlah <laughs> oleh oh, soleh-oleh paham, soleh-oleh oleh orang ajar aku mau jadi repot, ya barang enak di taruh. Masa nak dia berpikir secara jernih. Umpama mau diwajibkan malah repot. Umpama mau jino diwajibkan repot terus. tidak tuar bayar pak. Jadi nak di taruh nomor surat kamu modal. Surat diwajibkan berat. Berguru butuh bayar, butuh golek, butuh timbunan repot. Sementara nak orang kasir tuh butuh. Ini yang kita marah kan tego Martha. kan. Wali Rauta rauta Tapi Maruali tunasinya ngob itu nanti aneh ilmu Rata-rata mesti ilmunya Ratu, atau rata-rata kerana ke pengiran. Le krona ke pengiran, ke pengiran berarti tinggal pengiranku. apa? Anak gede nenek, gede nenek, gede nenek, gede nenek, gede nenek, gede nenek, gede nenek, gede nenek, gede nenek, gede nenek, ngaji, nenek, gede nenek, gede nenek, Jadi nenek, gede nenek, gede nenek, gede Nah, lawan ketika sabar ganjaran. Namun senang tak di ganjaran di situasi untuk ganjaran lurus ini suka ya aku Ini Yang nggak ada masalah, di memang nggak ada masalah. Kita dapat nikmat syukur ya ganjaran, di bala, musibah sabar kenapa? Semuanya positif. Makanya Rasulullah dalam hadis ofat nate ngendikan, "Ajaban li ambil mukmin, inna amrahu billahu Sungguh orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Semua urusannya jadi baik. In asba tunakmah sakaro, fatana khairun. Lalu, wine asobal gorok sobaro, pakai anak bayaran. Orang mau menteruwar dia, jadi dia selalu baik. Kalau dapat nikmat, dia subur itu ya baik. Dapat musibah dia kabar itu ya. Gak masalah utama kita kan, deh. Untuk nikmat tidak meleding. Soalnya sandri dari Kiai, tak jadi ngalih aku cuma populer deh. deh. Geremang, <laughs> geremang, buatin anak tak. Tak jadi aku alih mau foto. Mari orang anak Kiai, malah nih rezong agak geremang. Bos politikus semua. Saat ini karirnya apa bos? Sangat rendah channel dari seperti ini, rumah. Padahal dia sudah dapat emas, tapi dia ini gerem syukur tapi dari bos. Dana untuk musibah ngeluh. Jadi untuk modal kau, loh, sih sih tak suka, pulau marah, sih tak rasa merapi, pulau kena meneluh. Padahal asumsinya Rasulullah atas nama cicitannya itu tidak begitu. Ininga ya? in asobahul nama zakaroba tanah ferenahul. Ya, jika orang mukmin sudah begini, dia itu pasti wali, pasti dekat kalifinan. Ya karena dia merasa lakukan atau Dia merasa awatlah mengasihi dia Kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang. Subhanallahi wa bihamdihi bihamdihi wa nafsihi wa wa